Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku es, Vlog Jawa Kediri Video kali ini saya lagi mau makan Nen Monyet-monyet yang lucu ini lor. Ini monyet, monyetnya lucu lor. Aku gemes banget sama monyet ini Eh, ngasih makan siang buat Kera ya, lor ini saya kasih wafer nabati. Nah, makan siang. Halo. Haruk dah. Lah, hei. Kenapa enggak mau ini makan siang ya? Terima kasih, Amit. Oh, Atau enak makan siang ya, kasihan. Eh, Ini udah siang ya, pasti lapar. Ya. Tapi yang satunya kok tidak mau apa blenger ya. Nih makan siang, Amit. Terima kasih, makan siang. kasihan deh anak nyamuk apa kayak bangai atus dan gak buat tak peta nih, apa geng-gengnya, eh? nyapa, eh, apa, bikin nih, eh, nyapa tuh te tuh izin tuh, izin tak rekam ya, hah, malu, te? malu te tak rekam tuh, ya udah izin bareng tak rekam gila tak di YouTube dan terkenal sama nyenyap nyenyap minta lagi oke kok izin bareng nih sarapan makan siang nah, gak mau yang ini aja yang besar nih, nih makan siang lagi ya amet terima kasih enak enak toh nyet nyet apa kok senda kebarnya nyapo, eh oh oke okay, temennya toh temenya itu mau, boleh i enak toh hei Makan siang. Hmm, Suara enggak hmm. <laughs> mau dia. Buatan. <laughs> <Baten> ya. <laughs> Rumahnya mana teman? Dukuh. Oh, nukoh, ya. Nah, aku pojok. Oh. Saman rombongan apa mantoran keluarga? Duk -duk -duk -duk. Oh, saman yang sering nyari hmm. nih. saya meliburannya bayar ya. Duk -duk. <laughs> ah larang aku, <San> laki <San> kan ditulisnya nih minggu kan oh, oh. Ya. cuma ya Rene kan buat mandi oh ada yang sama oh ya. Hmm. udah ya lor ini yang udah selesai makanin monyet monyet yang lucu ini ya udah ano udah enak udah kenyang dia aku kasih makanan buffer nabatin ya udah mudah-mudahan video ini bisa menghibur tuler-tuler semuanya ya Buat konten-konten makanin monyet-monyet yang lucu ini, ya. Mudah-mudahan terus-terusan semuanya terhibur. Juga bisa lucu-lucuan, lah pokoknya. Udah, terima kasih ya, lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, lor.